Pak Lato, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kolok-kolok olah sok madu akhirnya nah, ini kita di atas kelamping nih mau menuju finish. sih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, teman-teman. Uh, kali ini kita ada di MT uh, Grand, yaitu di CWD Bandung. Nanti setelah ini kita akan ke uh, Situ Petenggang, nanti kita harus lihat di Amir Mode 9. Jangan lupa yang baru bergabung dengan uh, channel ini, subscribe-nya, like, dan komennya. Terima kasih. Oh ya. satu 1 2. 1. Kepala kau. Undur. Oh, keluar maj maju. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Keluarin, keluarin, keluar keluar keluar, keluar aja dulu Biar capek. Tengah mohon. Tengah mohon. Siap maju. Maju. Kan? Nanan liur ini. <tuh, tuh. ini kalau-kalau nakal maju maju mundur mundur mana salah mundur ya udah ngomong apa? -apa. Yaudah, apa. Kayak gabungin, kayak gabungin, kayak kayak kayak kayak kanan kayak <tuk> <tuk> <Tengah kedenya>. gabungin, kanan gabungin, kayak gabungin, kayak gabungin, kayak gabungin, kayak gabungin, kanan asih, kanan asyik berasa bola mundur berasa bola kanan kanan kanan kanan kanan kanan kiri siap-siap honda benar Amir Humpol, <laughs> maju. Maju. Maju. maju, maju, mundur, mundur, Madu. <laughs> luluh, luluh, luluh, luluh. Madu yang nyandung itu, kiri, kiri, ah! itu alehan. alehan. alehan. Nah, Tia Mana, Gus saja Uh, perahu uh, ini, yang menuju ke perahu pinisi situ, Patenggang. Oh, oh dibatasi berapa orang? Satu, dua, tiga. Oh, dibatasi. Ini tadi batasi, guys. Bisa nggak guguran, masya luhur. Nah, ini rombongan berikutnya nih dari grupnya kita, Tukikaru. Menunya, menunya yang menggigil, tuh. Oh, sok, sok. Jadi hey, sampai karena saya, hey. gak ada shuttle. Boleh dong <laughs> Ya Allah oh, itu Pak Asemu, Mas. Nih. <laughs> ampun, ya. kita oh, nih oh, lagi nah. di atas glamping nih glamping glamping atas glamping glamping udah <laughs> glamping nih kita mau menuju finish ulah <laughs> hey, Man, nah, ya, mana jin <laughs> ke Nah, di atas kelamping nih. Nah, ini kita di atas kelamping nih, mau menuju finish, oke. Okay. Ayo, tuh. Tuhnya, Tuh di tuh, situnya, tuh situ patenggang tenggang. Oh itu situ Patenggang. Di nah, situ Patenggang tuh, situnya ini, ini situnya tuh. Nah, situnya tuh. Bentar Bapak banget dipain Mbak. Ais bentar saya. Ini situnya ini kan situnya nih. situ Patenggang buat air bebasan itu di situ tuh, Ini kita sudah mendekat ke restoran Finisi Situ Patenggang. Nah. Nah, ini mayor-mayor sudah-sudah. Hmm. Hmm. Nih dalamnya nih. Aduh naik lagi nih kita naik lagi nih. Kita naik lagi nih. Kita naik lagi nih. Naik lagi nih. asik ah. Ya yeah. bagus. Uh kita di hulu nah video nanti nah ini hulunya nih nah, kita lihat situnya tuh jadi kita seolah-olah di atas kapal nih Waduh. ya nah Aja Nina, ya, aku Nung, Pandi, aku Eti, siapa lagi di? Aja Suartini, ini nah. mau dipotong. Oh gitu. Oh etap itu serangnya tuh, serangnya tuh, serangnya tuh, Meree, waduh. Gitu ya. Duduk sih, Teh. Nah, ditu -ditu, ditu duduk ditu -ditu. di situ di duduk Duduk di situ. Nah, ini nih. Siap. Nah, ini juga. Iya dong. Ya. ya. Nih, teman-teman ternalo nih. Ya. Iya, insyaallah jadi konten. Bersama dadah. Oh, dadah dadah. dadah. Eh, dedah, dedah. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Okay. <laughs>